Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lesti lovers, bill lovers, dan leslar lovers dimanapun anda berada. Kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia pastinya dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini persahabat Ada kabar dari akun Langit Musik Kita simak persahabatnya. Di sini, Langit Musik mengunggah tentunya kabar aja Indonesia Music Award 2022 di kategori Female Single of the Year. Ada nama Bunda Lesti bersahabatnya di situ. Untuk semua warga Konoha, terus semangat voting Bunda Lesti di IMA 2022. Jangan kendor semangatnya, buktikan kekompakan dan kesalitan kita. Dan bismillah, mudah-mudahan Lesti bisa memborong piala penghargaan. Di sini juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Langit Musik. Acara bergengsi Indonesia Music Award 2022 by Langit Musik menghadirkan 12 nominasi terbaik. Para musisi Indonesia, yuk vote sekarang musisi favorit kamu di nominasi Nada Sambung Pribadi of the Years dan aktifkan premium Langit Musik di award.langitmusik.co.id Jangan lupa juga aktivasi nada sambung pribadi musisi favoritmu di satu Bintang 121 Bintang 2 pagar dengan tarif Rp. 1.000 untuk 30 hari belum termasuk VPN persahabat periode voting dimulai hari ini hingga 5 Desember 2022 langsung kunjungi world.langitmusik.co.id atau klik link di bio itu informasi dari Langit Musik langsung persahabat mudah-mudahan semangat kompak terus untuk warga Konoha dukung Lesti di ajang Indonesian Music World 2022 kemudian disimak juga persahabat ya perolehan sementara voting di IMA 2022 nominasi sosial media artis of Dior's Alhamdulillah Bunda Layasih Gejora mendapatkan 5,9 juta vote semangat Masya Allah luar biasa disusul oleh Yura Yunita dengan tentunya proler voting 4,9 juta vote. semangat terselamat ya terus tentunya voting Lesti di ajang iman 2022 kita lihat juga persaingan untuk nominasi Female Single of the Year. Lesti tentunya mendapatkan 8,4 juta votes. Nomor 2 ada Leonora. Ya selalu tentunya ya Indolah kesayangan kita bersaing dengan Leonora luar biasa. Mudah-mudahan Lesti menjadi pemenang nominasi Female Single of the Year dan bisa memborong Piala Penghargaan IBA 2022. Kemudian simak juga persahabat. Di sini ada tanggapan L2W mengenai tentunya persahabat yang kabar sebelumnya ramai diperbincangkan mengenai L2W tidak memakai lagi nama Leclerc kali ini L2W memberikan tanggapan perhatikan persahabat ada sebuah kalimat yang diposting oleh L2W. Bagaimana tanggapan terhadap tindakan bullying pada salah satu admin L2W Apapun bentuknya bullying adalah tindakan kriminal yang ada di dalam ketentuan hukum Di undang-undang bullying L2W dengan tegas tidak akan fokus pada rumah tangga Leslar Dan hanya mendoakan yang terbaik pada mereka L2W hanya fokus pada karya mereka dan donasi Kita lihat juga slide berikutnya L2W tidak menggunakan nama Leslar lagi, hal ini sudah kami tekankan sejak lama. Kami tinggalkan nama yang membuat kami dahulu besar karena ingin lebih banyak introspeksi diri dan tidak menjadi fans yang terkabur dan berbangga diri. Bagaimanapun, kejadian KDRT lalu menjadi pembelajaran kita sebagai fans untuk selalu rendah hati. Terima kasih kepada followers yang support hingga kini, kalian yang selalu ada bersama L2W hingga kini. Segala hal yang kami lakukan mungkin sengaja atau tidak, kami mohon, -mohon maaf kepada kalian semua teruslah berbuat baik dan selalu bermanfaat buat sesama. Apapun fitnah yang dilontarkan kepada kami sudah kami adukan pada Allah, biar Allah menjadi sebaik-baik penolong kami. Itu tanggapan dari L2W. Kita semang juga kalimat caption panjang yang dituliskan. Beberapa waktu lalu, ada kejadian bullying atau mengolok, menghina, berkata kasar kepada orang lain dan doxing atau menyebarkan informasi berupa foto, identitas pribadi tanpa izin. Bisakah kejadian itu terkena pasal hate speech, doxing, bullying? Tentu saja bisa. Sedang dalam proses dengan pengacara karena berakibat fatal pada mental korban. Beredarnya banyak informasi yang simpang siur segala fitnah kepada kami. Semua berita tidak benar. Kami adukan semuanya kepada Allah. Cukuplah Allah sebaik-baik menolong bagi kami. Terkait nama L2W sudah sejak lama mengganti nama dan tidak membawa nama Leslar. Karena kejadian KDRT menjadi pengingat kami untuk menjadi fans yang tidak takabur dan berbangga diri. Jangan-jangan saking bangganya, kita kemudian menjadi merasa yang paling baik di antara para fanbase lain. Padahal, sejatinya kita hanya manusia yang sama nilainya di mata Allah. Kami berharap, dengan nama baru, kami menjadikan kami semakin merunduk, rendah hati, dikenal baik dengan santun dan bijak seperti Lesti Kecewa. Kami tidak lagi fokus pada rumah tangga mereka. Tapi mendoakan Leslar menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah, insya Allah. Kami hanya fokus karya saja. Jika nantinya ada Bang B punya karya, insya Allah kami support. Semoga kejadian yang lalu menjadi pengingat dan pembelajaran untuk menjadi insan yang lebih baik. Kepada followers kami yang selalu mensupport kami dengan baik, mohon maaf segala hal yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalian adalah penyemangat dan pengingat kami. Teruntuk donatur kami, Masya Allah. Semoga niat baik bersama menjadi pahala yang menjadi penyelamat di akhirat kelak, Insya Allah. Itu tanggapan dari L2W mengenai mengubah nama persahabat. Ya, tidak memakai nama leslar lagi. Doakan saja mudah-mudahan semangat terus untuk program-program L2W. Semoga semakin Lompak untuk warga konoha semuanya, untuk menebar kebaikan, untuk saling mengingatkan, persahabat Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar, semoga rumah tangganya menjadi keluarga rumah tangga yang sakinah, mawedah, warohma. Kemudian juga bersahabat, kita bisa mopon banget ya dengan tentunya Bunda Lesti, Papa Bilar saat liburan di Bali bareng sahabat, Masya Allah. Mudah-mudahan ada vlog sih, persahabat. Ya, ini kita sudah merindukan sekali vlog-vlog Leslar, dan tentunya mudah-mudahan ada kebahagiaan, kejutan, pastinya untuk warga Konoha. Dan kita lihat juga, persahabat di sini memang banyak sekali juga komentar-komentar negatif yang diberikan mengenai postingan video saat tentunya Leslar makan siang bareng persahabat. Ya, di sini netizen ada saja mencari celah kesalahan. Dari seorang Rizky Bilar yang lagi makan siang Papa Bilar disitu memang lagi memainkan handphone ya Tapi ada aja komentar-komentar negatif ya Tentunya kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesnar Semoga selalu diberikan perlindungan Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin